cik cik cik welcome back cuy balik lagi bersama gue cuy rita gaming ya cowok di sini gue main kata pop Limpus yang pastinya lo udah pada tahu lah ya kan di sini gue main di pop 77, tujuh cuy sama asia 77 yang mau daftar silakan daftar cowok ya linknya ada di kolom komentar yang gue sematkan oke okay? yang daftar daftar cowok Oke kuning gue jadi cuy. Di sini gue pasti nyari gratisan aja lah cuy ya. Nanti gratisan aja mungkin ya cuy. Tapi lihat sikon juga cuy. Oke merah gue juga jadi cuy. Kuningnya dong cow. Kasih tung. Woi, kuningnya kurang dua cuy. Oke cuy, ya gue bakar rokok dulu cow. Sebentar cow. Bakar rokok dulu kita cuy. Oke okay, udah bakar rokok kita Cok Oke okay, jam pasir gua kena Tolong hijaunya cuy. Hijau merah tolong satu lagi itu Cuy Udah pelit amat lu Cok Yus para benar lu us. Gusman bawa modal 100000 ribu ruang sih ya Udah belan kita bawa pulang Yang gede lah Coy ya <laughs> daun, daun kita bawa pulang yang gede Cuy Waduh gak dapet sih ini gratisannya kita romani Coy kalau udah menipis ini cuy, nah jam pas atau biru kalau udah menipis itu cuy, nah dapat juga lu, sisa 4000 ribu gua dapat cuy, hahaha, sisa empat ribu dapat gratisan cuy, oke oke ya, hampir saja mati kita cuy, hampir aja kita mati cok, ditelan oleh jauh cuy. Oke, okay, biru gue juga jadi, cok. Nice, udah okay, lumayan, cuy. Dapat, udah kali lima, lumayan, lumayan. Nyangkut lu, oke, okay, nice. Kasih, Kita ungu eh, ungu gue kurang satu, cok. Ungu gue kurang satu, oke. Okay. Udah kali delapan, gitu, cuy. Udah kali delapan, cok, kita gitu, cok. Ayo, Kasih dulu lah, tuh, gitu, cuy. Nah, oke, okay, cakep. Hijau, atau... Merah itu coba Kurang satu semua coba Ayo dong kasih nafas lagi gue Cok. Wih jangan tega tuh us Kasih nafas lagi gue Wih bener si Deus. Nah nyangkut juga lu Anak setan Anak setan Oke kali berapa ini gue bang Kali 30 Cok. Oke 28 ribu, les. Nah tolong lebih us Oke cakep us Birunya us tolong us satu lagi us Ay, Seharusnya jadi kenapa nggak jadi ini Cok? Gak apa-apa lah gue dapet, dapet mega sih dapat mega sih gue co main lah lumayan lah Kita lanjut lagi coy ya Kita lanjut lagi cok Gue main apa ya biasa biasanya mungkin lah soalnya tadi turbo quick udah semua cuy ya turbo quick udah semua soalnya cuy nice masih ungu oke cakep hijau atau biru nice terbaik hmm cakep cincin gue juga jadi ini mah ah repot lu ayo ayo anjing dongan sekitarnya kurang satu cuy langsung lanjut kita main di turbo aja coy ya 30 coy 20 kita lanjut di turbo mudahan dapat lagi ya kriya gratisan yang gua harapin sih coy itu minimal batuk dulu lah, <coughs> minimal kita batuk dulu coy <laughs> oke okay, nice oke okay, coy gua jadi cincinnya cuy, cincinnya tolong dikasih aturan tadi coy nah biru atau piala rame itu coy nah tinggal ungu ih ungu uh, biru satu semua biar bener sial banget <tuh> tapi ya minimal gimana ya cuy ya minimal mandilah hehehehe <tuh> yeah, black ini jeus, minimal ini gua oke okay, biru gue dua lagi cuy nice wais oh, satu lagi cuy ini, wih dua kali lubang, dua kali lubo, cok. Eh dan nanti habis lagi, saldo lubang. Kira-kira lulus. Eh lah, tolonglah. Ayolah, tolonglah dapat lagi, cok. Tolonglah dikasih lagi gratisan, cuy. Nah, <tuh. tuh>. dapat juga lu coba di Batman lah tadi gue di bed 3000 dikasih ya sekarang di bed 6000 coy oke nyangkut kali dua juga nggak apa-apa piala oke nice tolong kasih ungunya cuy weh tolong atuh tadi kasih cuy tega bener loh nah kasih biru juga oke dikecut kali tiga cuy nah cakep hijau harapan gue hijau dong cuy nah kuning yuk bisa yuk kuning Oke, okay, terbaik, loh, maus. terbaik, pokoknya kain, Terbaik, kain, mampus kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, lumayan kain, kain, kain, kain, kain, kain, masih banyak kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kain, kurang satu semua itu padahal hijau sama kuning cuy nggak apa-apa lah ya cuy tapi apa-apa cuy nah ungu gua jadi hijau gua juga jadi cuy oke cakep oke lumayan lumayan nice terbaik terbaik pokoknya ay belum kasih lagi gitu, cuy, cuy oke cakep nggak kota oh, tanim cuy sama atau kuning atau wih rame nih cok rame nih cok mampus lu mah tau gua ada berapa itu cok wih, gi wih gila lu gak dipecut bang gua jatuh aja pecut itu gua jutaan cok tuan jepit gede gua itu cok nah tolong yakas ya tuh dipecut usi si dia cius goblok banget lu nah nyakut juga biru boleh lah biru ungu nah ungu gue kasih yuk. atau piala ah cakep